Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen video ini. Kemudian kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading. Caranya gampang banget tinggal cek di kolom deskripsi. Ya, kita lihat di sini untuk kamu Capricorn. Jangan takut dulu ya dengan three of swords di sini dari kartu, jangan takut dulu. Uh, kemudian ada knight of wands di bagian tengah dan di bagian kanan ada seven of wands. Oke. Okay. Ya aku lihat di sini ada kesempatan sih, uh, ada kesempatan untuk bisa bersama dengan seseorang lagi untuk kamu yang memang mengharapkan gitu ya bersama dengan seseorang lagi gitu di sini ada kesempatan walaupun kesempatannya itu kayak jarang-jarang banget dan di waktu-waktu tertentu aja gitu jadi nggak bisa uh, setiap hari gitu ya uh, kadang di waktu-waktu tertentu mungkin ketika di waktu Dianya udah putus kamu bisa kembali lagi untuk Ngedeketin sosok ini gitu kan Bisa juga seperti itu ya untuk beberapa orang Dan bisa vice versa ya Jadi mungkin ketika kamu uh, putus dengan si A Nah si B ini yang nyari-nyari kesempatan Dia bisa aja masuk lagi gitu loh ke dalam kehidupan kamu Bisa juga seperti itu ya uh, Tapi fleksibel sih orangnya sosok ini ya Kayak kalau dia milih lebih milih Uh, maksudnya ketika kamu lebih milih si orang lain gitu kan ya dia nerima-nerima aja gitu yang aku lihat karena yang dia harapkan adalah dia pengen untuk berhubungan dengan kamu lagi seperti itu ya cuma kan kalau kayak gitu kadang untuk beberapa orang kan ketika ketika dihadapkan dengan pilihan yang sama ataupun dihadapkan dengan pilihan yang kembali lagi ke masa lalu, kadang males gitu kan, untuk beberapa orang jadi uh, cukup tahu aja gitu jadinya ya yang aku lihat di sini, dan enggak terlalu signifikan banget untuk bisa uh, bersama dengan sosok ini ya, itu, itu pun. Kalau kamu mau, kalau enggak pun ya enggak apa-apa. Gitu enggak maksa juga seperti itu ya. Untuk yang lain di sini, aku lihat jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Mentang-mentang uh, ada orang yang suka cocok sama kamu, terus buru-buru untuk jadian gitu ya, sama sosok ini. Kamu enggak harus kayak gitu. Kenapa? Karena kamu belum ngeliat sisi uh, dalemannya dia seperti apa gitu ya. Aku gak ambigu banget, tapi kamu kamu nggak bisa nggak bisa ngeliat uh, badai yang akan uh, terjadi gitu, tapi prediksi ataupun intuisi kamu kalau memang ngerasa ada yang janggal, ngerasa ada yang nggak enak, justru harus dengerin intuisi kamu gitu. Kenapa? Karena yang aku lihat di sini kalau nggak didengerin justru Bakalan fatal banget gitu loh Bakalan fatal banget untuk kamu malah nantinya uh, Jadi Ini jadi kayak Apa ya namanya tuh kayak Kasian doang Gitu jadi pacaran Ataupun uh, menikah Itu cuma gara-gara kasian doang Gak bisa sih Yang aku lihat ya, nggak gak bisa uh, Gak bisa kayak gitu Gitu ya tapi terserah kalau kamu nyemmbang kayak gitu silakan aja gitu kan kalau nggak ada pilihan lain silahkan aja tapi kalau kamu ada pilihan ya kalau menurut kamu kamu ada pilihan pilih aja sih yang lain gitu yang aku lihat yang lebih cocok dengan kamu lebih bisa membahagiakan kamu gitu ya di sini nggak harus kembali lagi atau nggak harus cari yang baru misalkan gitu ya karena tiap orang beda-beda nih untuk Uh, pemaknaan dari kartu-kartu ini ya seperti itu, jadi disesuaikan aja dengan intuisi kamu dengerin juga intuisi, intuisi kamu, karena kalau gak didengerin, kasihan kak kamu punya hati, tapi kalau hati kamu gak, kamu dengerin sendiri kayak mana itu ya gak, gak ini doesn't sit right with me gitu, kayak gak, gak, gak doesn't make sense, kayak gak, gak nyambung nantinya gitu iya gak sih, gitu kayak gak ngedengerin isi hati diri sendiri itu menyakiti hati nantinya, kalau misalkan kecewa gitu kan, ujung-ujungnya kecewa dan pasti aku liat kecewa sih, karena gak ngedengerin kata hati, malah nanti nyalahin diri sendiri, kalau kayak gitu nantinya ya jadi, mohon dilihat ya. Mohon dilihat, dilihat, dilihat. Mohon didengarin isi hati kamu. Oke, okay? karena itu bakalan terjadi fix banget yang aku lihat bakalan terjadi ya. Ini bakal terjadi sesuai dengan intuisi kamu. Ya, cinta ini, gitu ya. Cinta ini akan bakal terjadi. Cinta ini bakal sesuai dengan intuisi dan prediksimu, ya. Di sini, kalau dari kartu, so dengerin intuisi kamu. Kasian, gak didengerin kasian ya. Aku nulis judul dulu tadi gitu kan biar gak lupa ya. Oke, okay, itu yang aku bisa lihat sih dari kartu ya, sebetulnya nggak harus buru-buru sih. Uh, kalau kamu ada pertimbangan, ada intuisi, uh, kamu nggak bisa percaya gitu kan dengan sosok ini, jangan-jangan kayak aku nggak percaya sekarang, tapi nggak ada salahnya yang mencoba. Mm -mm -mm, jangan. Ya, jangan kayak gitu, karena kalau dari hati kamu kayak ngerasa ada yang gak beres Lebih baik jangan cemplungkan dirimu ke dalam lembah neraka gitu ya Lembah penderitaan, jangan, jangan cemplungin diri sendiri ya Seperti itu, karena dari intuisi, dari semesta, dari leluhur itu udah udah ngasih pertanda sebetulnya ya tinggal kamunya mau dengerin atau enggak gitu dari intuisi tersebut. Oke, okay, itu yang kelihatan di kartu ya dari zodiaknya perlu apa enggak. Kalau dari zodiaknya untuk yang perlu di sini ada dari kalau untuk yang kembali itu ada dari Gemini, Libra dan Aquarius. Kalau untuk yang ke arah dari intuisi itu ada kaitannya dengan Aries, Leo dan Sagittarius ya. Itu yang kelihatan di kartu. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.